Yo guys, kembali lagi bersama Kakak di Animal Kids Official. Kali ini Kakak ada di belakang rumah nih, teman-teman. Let's go. Kita berburu mainan lagi ya, teman-teman. Wah. Kita cari mainan ya. Di mana, teman-teman? Wah, itu ada ember, teman-teman. Warna hijau. Let's go. Kita lihat ya. Siapa tahu di dalam ember itu ada mainan yang banyak sekali Let's go ya kita lihat Wow ini kok ada busanya teman-teman Wow mantul ya Coba kita cari di dalamnya Siapa tahu ada mainan banyak guys wow. Wah sepertinya iya guys Uh, iya betul guys ini ada kura-kura mantap kita harus ini ya wow ada apa lagi teman-teman wah busanya sangat banyak sekali wah ini ada cumi-cumi warna biru mantul wow baik sekali ini guys teman-teman wah ini apa nih wah ini domba teman-teman warna kuning Wow, mantap. Jadi lagi teman-teman, busanya sangat baik sekali ini guys. Wah, ini sapi teman-teman, warna putih. Wah, mantul ya. Wah. Wow, ikan koki teman-teman, warna hijau. Ada lagi teman-teman nih. Wah, ini apa nih? Wah, ini lobster lobster air tawar teman-teman mantul wah masih banyak lagi nih teman-teman wah ini apa nih ini hewan dinosaurus sepertinya teman kalau nggak salah ini namanya Pachyceph holosaurus warna orange mantul let's go kita cari lagi wah ini buksanya sangat banyak sekali guys wah ini sepertinya serigala teman-teman tuh iya betul Wow mantap oh, ada lagi nih wah ini apa nih kuning wah tuh kelihatan teman-teman ini ikan koi teman-teman warna kuning warna merah ada warna hitam ya. warna putih juga teman-teman Wow keren ada lagi nih teman-teman Wow ini kepiting warna orange Up. Wah masih banyak lagi nih teman-teman Wow -teman. oh, ini ikan lumba-lumba Warna abu-abu Wow Keren-keren Lagi nih teman-teman masih banyak Wah Tinosaurus teman-teman T-rex Wow mantul Wah ini apa nih Wow Ini kerbau teman-teman warna abu-abu mantap kita dirikan di sini wah. lagi nih teman-teman masih banyak nih teman-teman sambil menonton jangan lupa untuk subscribe ya dan nyalakan loncengnya oh ini kambing teman-teman mantul wah masih banyak nih teman-teman wah ini ikan koki lagi warna oranye Wow ini hewan Dinosaurus Triceratops warna biru. Wah ini ada lagi nih. Wah ini penyu teman-teman. Wow apa lagi nih? Wah ini Dinosaurus warna pink. Mantul. Berapa lagi nih teman-teman? Masih banyak banget sekali mainannya. Wah ini apa nih? Sepertinya anjing laut teman-teman. Wow, wah ini. Kita dapat dua nih. Wah, wah ikan hias teman-teman. Warna orange sama pink. Mantap. lagi gak teman-teman? Wah, sepertinya masih kali ini. Oh, ini ada ular-ularan teman. Warna ungu sama warna coklat. Wah, sudah habis kayaknya teman-teman. Wah, wow, busanya banyak sekali. Oh, dapat banyak sekali, Kak. Dapat mainannya. Nah, sekali lagi, teman-teman, untuk jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Nyalakan tombol loncengnya. Jangan sampai ketinggalan video terbaru dari Kakak. Sampai ketemu video selanjutnya. Dadah.